is Isti... astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khathaya bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu yang enggak suka lagu diam-diam aja astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim yang mau panjang astaghfirullahalazim alladzi yang mau lebih panjang sayyidul istighfar allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka yang belum hafal tulis di Google. Sa'idul Istighfar. Enter. Pilih image gambar. Print. Baca. Jadikan sebagai wallpaper desktop. dihafal hafal. Di print. Tempel di dapur dekat kompor. pagi-pagi sambil masak. Allah mantor wa Siang masak baca lagi memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man Lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Jangan lelah, ghumin kulit dikin mas raja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, weming kulih hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wara zah pagumin, tasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Ya enggak percaya ya enggak apa-apa. Lihat aja nanti. Yang kedua adalah man sallallayya salatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi biha asrora Allah kirimkan 10 kebaikan-kebaikan kebaikan. Khotat kebaikan, kebaikan. anhu asara sayiat ditutupi 10 silap dosa dan kesalahan wa rufi'ad lahu asara darajat dinaikkan sepuluh daroja tingkatan kemuliaan maka cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat banyak-banyak solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidin Muhammad boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ghliq al-Khatim lima sabaq Nasir al-Haqq bil-Haqq wa bi hadi lana mustaqim boleh shalawatun jiyad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil wal -afad, biha jami' al wal-afat wa taqdilana biha jami' al-hajat wa tutahhiruna biha min jami' al-sayyi'at al wa tarfa'una bi'indaka ala darajat wa tuballighuna bi'ahsal ghayat min jami' al-khairati fil-ayat wa al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdhil hajat boleh nya enggak hafal panjang pak ustad gerak-gerak karena mulut Yang penting ikhlas Inna salatakum ma'arudhatun ilayya Salawat kamu Dari Bandung Dari Jawa Barat Dibawa ke Masjid Nabawi ke makam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tiap hari Nabi mendapat kiriman salawat Ini dari mana? Dari Bandung Ini dari mana? Dari Jawa Barat Ini dari mana? Dari Indonesia Ini dari mana? Dari Nusantara Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua InsyaAllah Dijauhkan Allah dari malapetaka bencana musibah narkoba sabu-sabu uta lem kambing <tuh> Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dia yang mendoakan kita yang doanya dikabulkan Allah yang doanya tidak ditolak Allah Allah jamin untuk dia wala saufayu'tika rabbuka fatarda apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji Allah tidak ingkar janji. Innaka la Mian? Doa kita ditolak Allah, zikir kita belum tentu diterima Allah, taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat haji mabrur, tapi solawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah shol Solawat kenapa? Karena solawat itu ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istighfar, taubat sudah, banyak solawat sudah. Apalagi yang ketiga, Sadaqatus kau tuh siri tatasui memperbanyak sedekah siri diam-diam menolak mati jelek mati buruk, musibah malapetaka dan bencana sedekah diam-diam pak saya mau sedekah, iya tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam jangan tulis nama saya ah, kami pengurus masjid mau nulis di dinding pak whiteboard jangan, kalau mau tulis, hamba Allah aja berapa pak? 2000 aduh paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur sampai hari ini minyak lebih murah daripada air air lebih mahal daripada korma sumur nama sumurnya Biroha letaknya di depan Masjid Nabawi yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Tol'ah ada disebut dalam hadis itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Tolha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Namanya Bi'ru Ra'umah Artinya Utsman disebarkan informasinya dia nyumbang. Turun ayat. Intuqridullaha qardhan asanan. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah Maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda Datang Abu Dihdah Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman Tapi kalau kau tolong agama Allah Allah akan membantu menolong engkau Maka dia berikan sumbangan Enam ratus batang pohon kurma Satu kurma ajwa Madinah satu kilo 50 rial tapi karena kita udah lama kenal 40 aja ambil puluh ribu pak satu kilo semuanya ada 600 batang berapa miliar itu hitung sendiri nanti di rumah itu ada 600 batang satu kilonya korma ajwa 50 rial kualitas bagus dari Madinah asli Manta siapa yang pada waktu paginya makan tujuh butir korma acwa, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. <Syukur> Empat, <Syukur> La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang beramar ma'ruf, ma wa mongkar, larang orang berbuat mongkar jangan cuek, jangan diam papa, papa, papa, papa, itu ada anak pacaran boncengan, biar aja, bukan anak saya hamil, bukan urusan saya memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat memangnya dia tanya dulu kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau liquefaksi datang, kalau gempa datang kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk rumah kita, dia tanya ini sholat apa enggak ya Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina walamu minkum khasa. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya. Dia tidak membunuh yang zalim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi hum.